Halo, welcome back to my channel Pitra Ganteng. Pada video kali ini saya akan dobrak beberapa mobil Hot Wheel yang saya dapatkan dari hunting beberapa waktu yang lalu. Di sini saya akan bongkar ada empat mobil yang akan saya bongkar. Pertama adalah Surf and surf ini yang warna biru. Eh, warna biru. Ini warna hijau ya, warna hijau. Hijau terus ada juga Kamaru, Camaro SS ini yang di Alfamart saya beli di Alfamart. saat itu sedang ada promo ya, promo, terus ada juga ini dari Kloak and Danger, saya dapatkan beberapa waktu lalu juga di Alfamart. terus ini juga ada Custom Ford Bronco. nah ini saya waktu itu huntingnya di Indomaret saya dapatkan, Oke, okay, saya akan bongkar terlebih dahulu ini, ini yang Camaro. Camaro. Nah, di sini di tahun 2019, tipenya ada macam-macam nih ya. Ada El Camico, Camaro SS, ada Nissan Skyline, ada Honda Civic, dan ada Ford Shelby. Nah, ini kita akan merasakan uh, sobekannya bagaimana nih saya buka ya Sekarang. saya akan review satu persatu mobilnya oke ini ini dia Kamaru Kamaru dengan nob, e, coraknya adalah seperti tentara ya seperti TNI jauh secara dilihat dari body-bodinya juga. Oh, detailnya sih meskipun kurang ya, tidak ada di lampunya tidak terlihat, terus di body belakang tidak terlihat, tapi secara ini ini juga bagus sekali ya menurut saya ini motifnya hijau. Nah, ini saya suka sekali motifnya karena hijau. Camaro SS ya terus berikutnya saya akan buka ini ya bronco Ford bronco ini warna biru yang saya ambil ini ada dua warna kalau nggak salah ya warna biru dengan warna kuning nah ini yang saya beli adalah warna biru kita akan buka nih. Ya, dari modelnya sendiri Ford. Ini saya lihat ya bagus ya ini ya, lampu bumper depannya besi dia besi tapi saya lihat keracian ya, mobil ini nah, ini di sini buatan Malaysia Aston Portugal Oke ini yang kedua Oke yang ketiga saya ketiga saya akan Bongkar surf and turf ini yang warna hijau ya Ini dulu harganya belinya 37 32.000 ini, 32 <laughs> ini sebenarnya ada beberapa warna yang saya tahu Warna putih, warna kuning, nah ini buatan tahun 2018 ya turf ini saya lihat memang ada beberapa warna Tapi saya pilih warna ini Oke, Kita buka ya Ya. oke okay. oh keren juga <tuh> ini of ini keren ya mobil PW gitu ya tetapi dibuat dimodif seperti ini nih ini ada atasnya mesin terus ini cuma memang untuk lampunya dia kurang detail sih ya tapi overall ya keren lah. Ini ada selancarnya ini untuk dibawa ke pantai ini seperti itu ini terus ini buatan juga dari Malaysia and serbento ini mobil yang ketiga nah mobil yang terakhir ini termasuk fantasy card klowak and dagger memang ini ada juga beberapa warna. Ini warna merah, terus ada lagi warna hijau yang saya tahu Seperti itu. Nah ini tahun 2018 juga, gitu ya. Nah, oke, kita akan buka. Karena uh, fantastikar itu sebenarnya ada yang bagus juga, ada yang kurang bagus juga Jadi, tergantung masing-masing yang yang mau beli ya. Saya sih kurang tertarik untuk fantastikar nah, ini. Ini mobil Rock and Dangers dibuat Malaysia juga keren sih ya. Ini motifnya seperti monster. Nah, ini mobil fantastik kan. Nah, ini tapi ini kan bisa dibuka. Buka di sini. Kalau saya tahu sih ini bisa dibuka di sih. oke okay, sepertinya susah dibuka tapi bisa dibuka sini jadi dia uh, terbuka seperti itu oke okay, inilah keempat mobil yang saya unboxing kali ini yang saya dobrak gitu ya ada Ford custom Bronco, terus ada Camaro SS nah, ini mobil Camaro dengan motif TNI nya dia gitu ya nah, hijau hijau seperti ini celoreng. terus ada surf and turf gitu ya mobil untuk ke pantai ini bagus nih untuk selancar ini ada beberapa warna hijau kuning terus ada putih juga nah, nanti kalau ada kesempatan nanti saya akan bongkar-bongkar lagi saya akan cari yang warna-warna yang lain itu ada slow walk and dangers. ini mobil fantasy card Harus secara detailnya nih keren juga sih ini ada giginya seperti ini motifnya, oke. Okay, itu sekian video dobrak-dobrak kita kali ini. Sebagai diecaster pemula, saya masih belajar untuk mengenal variasi-variasi dalam perhotwilan Oke, okay, itu aja video dari saya. Salam diecaster Indonesia, salam dari diecaster pemula. Bye bye, terima kasih semuanya.